Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga, serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot. Keluarga bahagia yang pergi ke mana mana di seluruh dunia ini untuk mencari makna dan dibagikan kepada sesama. Ketika kami sekeluarga dalam perjalanan ke Tasmania, Australia ya lima malam enam hari di Tasmania mengawali terbangnya dari Melbourne lalu kami ke Hobart kota besarnya Tasmania adalah Hobart di sana ada Mona Museum ada kota pelabuhan dan juga ada seperti kalau di Indonesia pasar tradisional ya, tapi di sana modern gitu Dan di situ ada berbagai macam festival dan tempatnya adalah di pinggir pelabuhan dimana kapal-kapal putih-putih, bersih, bersandar, wah atmosfernya bagus banget. Hari pertama kami dari Hobart, dari airport langsung sewa mobil. Dan saya ditanya punya sim internasional enggak gitu ya. Saya lihat sim saya gitu ya. Sebenarnya di Indonesia ini bukan sim internasional, tapi tak lihat sim saya tulis saja bahasa Inggris driving license. Saya yakin aja. Ini gitu dia baca driving license. Oke, okay. kata sebenarnya untuk turis itu kalau dia tinggal tidak melebihi 30 hari, maka simnya kita berlaku di sana. Lalu dari Hobart mengelilingi Pulau Tasmania. Karena menurut saya ya dia sebesar Bali lah kira-kira ya. -kira. Jadi kalau enam hari itu sudah jelajah. Dari Hobart kita menuju ke Fleysernet. Internet itu kawasan di mana di sana ada gunung dan kita bisa tracking bisa jalan kaki. Ya sekitar 30-40 menit sudah sampai di puncaknya untuk melihat view yang bagus sekali. Karena ada dua dua titik di situ yang kita bisa lihat di luar negeri itu sering ketika naik ke puncak gunung gitu ya itu beberapa jalan yang misalnya licin berbahaya udah dikasih tatakan kayu atau semen sehingga Perjalanannya cukup uh, nyaman. Tapi sebelum sampai di Fresinet, kami di sepanjang jalan itu pun banyak tempat yang menurut saya bagus banget. Ya diantaranya apa? Dimulai dengan kawasan Piceno. Piceno ya, itu kawasan di mana itu ada Fire of Bay. Karena batu-batunya itu warnanya merah, orange, bahkan gitu ya. Orange seperti api. Sampai saya lukis itu Pantai Piceno ini gitu ya. Dalam, dalam sebuah lukisan yang menggambarkan batu-batunya dan memang itu diambil dari foto di sana. Itu batu. Karena mineral, ya mineral itu kan macam-macam. Nah, warnanya tergantung mineral apa yang di dalamnya, sehingga batunya bisa macam-macam. Tapi di kawasan itu semua batunya merah, orang, kuning, tua, kecoklat-coklatan. Tapi yang cukup banyak adalah warna orangnya, sehingga disebut fire, kita kayak api. Dari Vigeno, kita menuju ke Flechernet dan menginapnya di kawasan namanya... Wine Glass B, Wah, saya bersyukur bisa menginap di resort yang cukup bagus, dengan jalan kaki, bisa lihat pantainya lalu view di resortnya juga bagus banget. Kita menikmati di situ, lalu kita bisa jalan kaki. Ini adalah liburan terakhir kalau saya hitung sampai hari ini. ya Karena kami waktu itu liburan adalah Desember 2019. Saat itu COVID-nya masih ada di Wuhan. Dan kita nggak berpikir bahwa akan menyebar kemana-mana ke seluruh dunia. Ini liburan keluarga inti yang terakhir, gitu makanya kita cari spot mana ya yang kita belum pernah di dunia ini gitu ya. dan kita pergi ke Tasmania dan kalau kita renungkan sampai sekarang maka agak menyesal melakukan hal itu walaupun sedikit agak mahal tapi itulah liburan keluarga terakhir dihitung sampai hari ini, tapi kami tidak berharap itu yang terakhir <laughs> Karena setelah pandemi selesai Kita akan reuni keluarga lagi Karena saya bilang reuni Karena dua anak saya ada di Singapura Yang satu sudah menikah Nanti kalau libur keluarga lagi Tambah satu mantu Kalau sudah punya cucu Ya baginya diajak Tergantung Kalau ada cucu kan Liburan kemananya bisa disesuaikan Saya sering sekali menceritakan Mengenai liburan keluarga Kenapa? Karena emang family time itu uh, Penting sekali Ketika kami ke Tasmania ini Sebenarnya saya sudah dalam kondisi Keuangan yang tidak baik Tapi anak-anak yang yang mengatur semuanya. Jadi kayak selama di Tasmania itu inepnya sama anak saya sudah di booking dan dibayar dari Singapura. Kalau anak yang laki-laki aku bayar bensinnya. <laughs> yang paling bungsu waktu itu belum bekerja, baru lulus gitu ya. Jadi ya aku ikut aja. Kondisi ekonomi yang sedang tidak baik ya dramati baru saja malah ini bukan ngapain usaha saya bangkrut tapi kita tetap menikmati keluarga tapi kita suasananya ngirit jadi kita berpikir sepanjang perjalanan gimana caranya ngirit ya tentu begitu ada yang khas. waduh ini di kota di Tasmania ini yang bagus tuh salmonnya gitu ya kalau di Indonesia ranc ranc rancarancarungan ada juga yang misalnya wah ini apa lobsternya banyak apa yang khas gitu ya kita coba walaupun saya sebenarnya biasanya kalau di Indonesia tuh di rumah itu makan yang sehat sehat dalam arti yang yang halal halal tapi kalau lagi ke luar negeri atau keluar kota ya IC gitu ya dan mahalnya minta ampun itu kalau kita makan di restoran Tasmania satu keluarga satu kali makan ya 100 dolar, 120 satu setengah juta satutengah juta tapi kita biasanya siang hari Kenapa dalam perjalanan ya kan kita traveling kemana kemana begitu mau ke penginapan ya kita penginapannya juga anak saya atur kita bukan di hotel tapi RNB ya dan itu bisa murah satu rumah bahkan kadang sendiri atau satu apartemen satu satu ruangan yang bebas diisi berapa orang saja. Menjelang sore gitu sebelum masuk ke tempat nginep gitu ya. Masuk Coles kalau di sini kayak Carrefour gitu belanja. Begitu belanja wah murah juga gitu ya. Satu ekor ayam sudah dipanasi, sudah dimasak, Nanti tinggal manasi ulang gitu. 10 dolar. Bisa, bisa sekeluarga Jadi kita berani itu Kalau mak makan restoran begitu Ayam satu ekor bahkan ada yang 8 dolar satu, satu ekor gue deh banget nih Makan sekeluarga gak habis gitu ya Begitu masuk restoran gitu ya Satu orang 20 dolar Satu orang gitu Pokoknya satu porsi makanan Rata-rata 20 dolar Kita kan berlima Tambah minumannya Udah pasti 150 dolar 120 dolar gitu ya Sekali makan Satu setengah juta Dua juta gitu Makan dengan berpikir Hemat dan sehat anak saya paling kecil terutama Waduh Yang dicari saladnya Buahnya pokoknya jadi concernnya ke situ, gitu ya. nomor 2 suka dagingnya, cari dagingnya, tapi akhirnya berdiskusi gitu daging apa yang sehat gitu, yang gini aja, yang gini aja gua jadi kita berbincang-bincang mengenai makan sehat dan hemat. nah kalau di Indonesia makan sayur buah kadang-kadang lebih mahal gitu ya, makanan sehat. Australia, Tasmania sayur buah murah banget gitu ya. apalagi kalau daging juga murah, daging domba gitu ya. berbicara di dalam perjalanan keluarga maka kita membicarakan ya pola hidup dan gaya hidup. pola hidup, gaya hidup termasuk misalnya kesederhanaan bagaimana kita bisa menghemat dalam segala sesuatu berpikir bukan Ya memang anak-anak memang sedang diberkati luar biasa Tapi bagaimana menabung, bagaimana investasi ketika gajinya begitu besarnya menurut saya gitu ya anak-anak kami Maka mereka bercerita bahwa sekian persen dipakai untuk hidup, sekian persen untuk ditabung, sekian persen dimasukkan saham yang aman, yang legal Jadi saya lihat waduh saya dulu begitu lulus lalu kerja 90% dari gaji itu habis dimakan Sekarang anak-anak bisa makan dari 15% gajinya gitu Memang anak-anak sekarang itu tingkat suksesnya luar biasa mereka karirnya juga cepatnya luar biasa. Milenial kalau mereka sungguh-sungguh, mereka antusias pada bidangnya. Ada juga yang mereka tuh gak bisa menggunakan uang sehingga akhirnya berfoya-foya istilahnya. Sekarang gimana kita bisa mendidik anak-anak untuk bisa hidup baik dan benar? Maka ya kita harus sering berinteraksi. Dan kalau saya keluarga kami dalam liburan keluarga itulah kami termasuk membicarakan pola hidup, gaya hidup, ya keuangan keluarga yang kita mulai tularkan kepada anak-anak ketika mereka sudah menginjak dewasa, satu sudah menikah. Tapi waktu itu liburan ini. Semuanya belum menikah Dan kita mulai berbagi bagaimana istri saya mengatur keuangan Bagaimana saya mengatur juga keuangan Antara optimis investasi Tapi sebagian dipegang sama istri yang aman Jadi sebenarnya liburan itu Kalau bagi kami tidak sekedar liburan Tapi bagaimana mewariskan Pola hidup dan nilai hidup Kepada generasi selanjutnya Itulah inspirasi hari ini Sampai jumpa di episode selanjutnya Salam dasar, bahagia, luar biasa